Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Saya Brigtu pungki dari SPKT Polres Nabire. Sedikit mau menginformasikan. Ini kebetulan ada modus terbaru dari penipuan via WhatsApp seperti ini. Ini kita lebih hati-hati. Nah, kayak begini, teman-teman. Ini ada saya dapat pesan dari saya punya HP kebetulan ini mengatasnamakan JNT Express Yang saya tidak kenal Dan saya tidak merasa ada pernah memesan barang Atau lain-lain dari JNT Express Tiba-tiba nah, dia chat saya Assalamualaikum selamat malam Ada kiriman paket pak Dicek dulu foto barangnya Jika benar atau sesuai Akan kami konfirmasi Sekarang begini kita lihat saja Ini dalam bentuk aplikasi Bukan foto ya Jika kita klik dan buka link ini otomatis ada aplikasi yang terdownload di HP kita dan bisa meretas kita punya informasi di HP. Ah seperti itu. Nah, dia punya bahasa itu untuk meyakinkan kita seperti itu. Dicek terlebih dahulu Pak, pastikan paketnya benar atau tidak konfirmasi kepada kami. Ah seperti ini kalau jika teman-teman ada yang mendapatkan seperti ini lebih baik langsung diblokir saja. Kalau saya langsung saya blokir karena berbahaya. Karena beberapa kali kita mendapatkan laporan orang punya HP tiba-tiba terhack. Dia punya data akunnya, dia semua yang di Google Play-nya, Google Chrome-nya, semuanya bisa orang lain gunakan. Dan dia punya yang terkoneksi semuanya bisa dia gunakan seperti M-Banking. Uh, live semuanya bisa dia mencuri data-data kita nah kayak gitu jadi itu sekedar informasi sedikit yang saya ketahui uh, untuk teman-teman dan saudara-saudara semuanya ya harap hati-hati ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua kedepannya kalau ada seperti WA atau SMS yang tidak terlalu penting tidak usah di gubris, langsung diblokir saja karena itu rawan, diaman sekarang sudah canggih oke, okay? terima kasih, selamat malam